Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Itinlicious Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate mengenai Ayo Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini membagikan foto kebahagiaannya Ayu Ting Ting yang tadi malam sudah tampil di layar kaca yang luar biasa. Di sini, Mom Aiting menuliskan, "Masya Allah, senangnya lihat penampilan kamu semalam sangat cantik, anak ibu. Subhanallah, senang lihatnya, nah selalu tersenyum." Ceria semampu kamu untuk Selalu menunjukkan kualitas Pribadi yang baik Kasih yang terbaik buat semuanya Orang ikut terhibur acara Shopee.id Sukses selalu doa ibu Buat kamu amin ya roba alamin Begitu tulis mom Aiting di akun Instagram pribadinya Memuji kecantikan Ayu Tinting Dan keceriaan Ayu Tinting yang selalu tersenyum Di depan kamera Ayu Tinting memang benar-benar is the best Siap semalam karena mampu Menghipnotis semua penontonnya yang ada di rumah karena kecantikan Dan suara emasnya yang sangat Menggelegan dan ini adalah Sedikit cuplikan kegiatan Ayu Tinting Semalamnya di acara Shopee Big Sale Ramadan Wow benar-benar ya luar biasa Cantik sekali Ayu Tinting Sontak dari postingan moma Ayu Tinting tersebut Banyak sekali komentar berdatangan dari Para sahabat dari setarwati Amin terdebes Auranya selalu terpancar Love you untuk Ayu Tinting Semoga selalu menjadi yang terbaik baik kemudian juga dari titik 5425 teruslah berkarya menjadi diri sendiri ayo tingting love you dan juga di sini ada dari sahabat lintang 3138 ya, umi cantik cantik banget lihat dia nyanyi ikut merasakan bahagia dan di sini juga banyak sekali ya Ita Nurlita Masya Allah Teteh Teteh selalu menjadi inspirasi aku Sehat dan sukses terus Teteh love you love you Untuk Teteh Ayu Ting, -ting. Ayu perempuan hebat sabar Pekerja keras sayang keluarga Love you love you untuk Ayu Ting Ting Maya Rizky Rara 22 Cantik banget teh Kalau orang baik ma Auranya kecantikannya terpancar terus Bahagia terus teh sekeluarga Dan sukses terus Amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Bu Deveni, Banggaan keluarga besar ya mom Kami sebagai fans juga bangga Bu Hajar. Love you untuk Ayu Ting Ting Anik Nur Cahyati Sukses dan sehat selalu ya Ay. Bahagia selalu bersama keluarga Sehat juga untuk Umi Mom Aiting Dan Ayah Rojak Si cantik Bilkis yang soleh dan syifa Kemudian juga kesayanganku Ayu Tinting sehat-sehat terus bersama keluarga. I love you. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang memuji kecantikan dan kebaikan Ayu Tinting serta kualitas pribadi dari Ayu Tinting. Sehat selalu untuk Ayu Tinting. Semoga sukses dan selalu berkarya menjadi yang terbaik. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Heavy Gallery 25 Lies Nike. Sakit tak berdarah Ayu Tinting Ting Wali Benela Karisma dan inilah kegiatan Ayu Ting semalam di acara shopee Bigger Ramadan bersama Nela Karisma dan Wali Band menyanyikan lagu Sakita berdarah luar biasa sekali ya semangat selalu semuanya Wali Band adalah salah satu band ternama di Indonesia begitu juga dengan Nela Karisma yang tak diragukan lagi suaranya di sini berkolaborasi ya antara Ayu Ting Ting, Nela Karisma dan juga Wali Band Sakita berdarah wow luar biasa dari ima ima 4372 idola aing fast part ayu wow banget keren lagunya baru sekali dengar lagunya langsung suka begitu tulis intan zahra 89 Bagunya memang sangat enak didengar ya Sakit pita berdarah Reza Carlos memberikan love Untuk Ayu Ting Ting sebanyak 6 kali Wow Rahayu Uiva Semakin dihujat Allah Semakin angkat derajatnya Olive Olive Orang cantik yang gak pernah ngebolsenin Love you Ayu Ting Ting Bunda Fanny Cuantik dan fresh betul Ayu Ting Ting Christopher Reji Good Job Bor Kemudian, dari Hayati Nur 98, Masya Allah, cantik banget. idolaku satu ini, senyumnya Ayu mematikan banget deh. Ya, wow, luar biasa! Senyum Ayu Tinting mengalihkan dunia Herlina. Rani Firman Syah, Masya Allah, cantiknya teh Ayu Tinting love you. Ayu Tinting, wow, luar biasa ya! Ayu Tinting malam tadi sangat fresh dan cantik sekali banyak sekali yang memuji kecantikan Ayu Ting Ting tak tanggung-tanggung ya banyak-banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting dan mom Ting serta Krista Fahreji yang memposting videonya yang ini nih Wow sangat terlihat ya fresh banget Ayu Ting Ting sungguh luar biasa semoga Kegiatannya malam hari tadi tidak sia-sia dan memberikan berkah dan bermanfaat untuk semuanya sehat Selalu untuk Pak Ting Dan semoga kerjanya selalu dilancarkan Berkarisinya dan bergaya pula pekerjaannya Amin ya robbal alamin Kemudian di sini ada berita selanjutnya nih ya Dilansir dari akun Instagram Mbak Nur Story Haram, Haji Romei Rama, Ayu Ting Ting, Karisma Sang Raja Dangdut berkolaborasi dengan dua bidadari Yang satu dari Depok Yang satu lagi dari Jawa Timur Kolaborasi yang luar biasa Ayu Tinting dan Pak Haji Roma Irama Sang Raja Dangdut Beserta Nela Karisma Perpaduannya sangat apik Cantik dan menghasilkan Suara yang sangat indah Dari Shiloli di sini tumben suara ai paling tinggi Cakep kalau duet Manela Karisma seimbang Tulis Shiloli Di akun instagram pribadinya Banul Story ngebalance Suaranya mereka tuh berdua Suara mereka berdua memang pas dan cocok ya Informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Bronis TV Yang membagikan kebahagiaan yang buka bersama di The Cafe. Sangat disayangkan Ayu Ting Ting tidak bisa hadir bersama tim Bronis TV ya Karena Ayu Ting Ting ada di acara Shopee Bigger Ramadan bertepatan dengan itu tapi tim Ronis tetap bahagia menikmati santapan makanan di The Halu Cafe. Halo terus kakak dan semoga sukses. Dan di tempat yang lain juga di sini ada bukber bersama. Sista wedding juga sedang melakukan bukber bersama di The Halu Cafe milik Ayu Ting Ting Tapi sayang lagi ya Ayu Ting, Ting tidak bisa hadir menemani karena ada di shopee Big Serama dan sam mil buka bersama di sini juga Sista Wendy sedang merayakan ulang tahun anak dari Lukman Karim. Kecil dari Story Lukman Karim di sini mengucapkan terima kasih kaget dikasih surprise birthday dari Iqil. Makasih Ibu Ayah Ayu Syifa Makasih Mas sudah buk di The Halu Cafe. Begitu juga tulis memainting di Instastory nya Lukman Karim. Wow, Bilkis memberikan kejutan ulang tahun untuk sang anak dari Lukman Karim. Sehat selalu semoga silaturahminya selalu terjaga sampai kapanpun. Dan di sisi lain di sini Ayu Tingting setelah selesai acara Shopee Big Share Ramadan langsung menemui Ikis ya karena di sini ikis sedang mendapatkan lomba juara dua nih ya lomba bahasa Inggris wow. ucapan selamat juga diucapkan oleh mom Aiting serta Ayu Ting, -Ting sang ibu tercinta kepada Bilkis seneng ah hati Bilkis dimanja terus ya sama ibunda tercinta sempatkan waktu untuk belajar bersama-bersama Bilkis akhirnya membuahkan hasil Pilkis mendapatkan juara dua Di kelasnya, wow luar biasa Untuk Pilkis Sumairah Rajak Tambah pinter dan tambah cantik Kesolehannya Bunda Dan informasi selanjutnya di sini datang dari Program Televisi Lapor Pada Ayu Tinting bersama Andika Pratama Wendy Cagur, Kiki Saputri Kemudian juga ada Andre Taulani Disini Pak Bos, Andre Taulani Lagi dikerjain yang sama Anak buahnya, lu. Bagi sahabat ya. semua yang belum pernah nonton acara Lapor Pak pastinya nyesel banget nih ya karena di sini ada gelak tawa yang benar-benar memberikan kehangatan untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini juga curhat tembok door ada sang polisi yang sangat lucu nih yang lagi nembak Ayu Tingting. -ting. Wow. Seorang polisi yang menembak sang biduan cantik Ayu Tingting. Di sini juga kelakuan mereka berdua wah lucu sekali. Bagi sahabat semua yang belum dan belum pernah menonton acara lapor pak yuk langsung tonton ya lapor pak di trans 7 setiap jam 21 waktu indonesia barat hanya di trans 7 Oke, sahabat ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa like komen serta subscribe nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu ting ting selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh